Apakah ini suatu isyarat sebuah pesan dari hatimu? Ungkapan rasa cinta, engkau pendam. Biarkan hati bicara, katakan semua rasa kita. Hentikanlah kebisuan, membohongi kita. Biar hati yang berjanji Dia tak mungkin bisa berdusta Tentang rasa cinta kita tulus dari hati Apakah ini suatu isyarat Sebuah pesan dari hatimu Ungkapan rasa cinta engkau pendam